Kruh kucing Persia telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sekarang dianggap sebagai salah satu ras kucing paling populer. Kucing Persia adalah jenis yang telah ada selama lebih dari 2000 tahun yang lalu. Mereka menjadi populer dengan status mereka saat ini karena penampilan dan kepribadian mereka yang unik. Kucing siam. kucing siam adalah salah satu ras paling populer di dunia Mereka juga dikenal sebagai kucing dengan wajah manusia Pada artikel kali ini, kita akan mengupas tentang sejarah dan jenis kucing siam yang perlu Anda ketahui Kucing siam adalah salah satu ras tertua yang ada Berasal dari tahun 1884 ketika pertama kali diperkenalkan ke Eropa dari Thailand ini diciptakan dengan mengawinkan kucing asli Thailand dengan kucing Persia dan kucing Asia lainnya yang didatangkan dari China dan India. Nama, Siamese, berasal dari negara asalnya, Siam, sekarang Thailand. Ada enam jenis kucing Siam yang berbeda, Siam Tradisional, Siam Modern, Bali, Jawa, Korat, dan Oriental Sortair. 3. Kucing Abisinian Kucing Abisinian adalah jenis kucing domestik yang telah dikembangbiakkan selama ribuan tahun. Mereka berukuran sedang dengan tubuh panjang dan ramping yang rata-rata 10% lebih kecil dari jenis kucing domestik lainnya. Mereka memiliki telinga besar, mata berbentuk almond, dan rambut pendek. Bulunya pendek, mengkilap, dan tebal dengan tekstur halus. Kucing Abyssinian sangat cerdas dan mereka bisa sangat vokal. Mereka sering mengyong keras ketika mereka menginginkan sesuatu dari pemiliknya. Mereka juga suka bermain game dengan manusia mereka, seperti mengambil atau petak umpet. Di Amerika Serikat saja ada sekitar 300 breeder Abyssinian yang rata-rata menghasilkan sekitar 5.000 anak kucing per tahun. kucing American Shorthair kucing American Shorthair adalah salah satu ras paling populer di AS ini juga salah satu ras tertua dengan akarnya yang berasal dari zaman kolonial awal American Shorthair cat adalah kucing berukuran sedang yang dapat ditemukan dalam berbagai warna dan pola termasuk tuxedo, bicolor, tabby, belacu dan banyak lagi. Kucing American Shorthair telah ada sejak akhir 1800-an. Trah ini pertama kali dikembangkan dengan menyilangkan kucing Eropa dengan spesies kucing liar Amerika yang disebut Felis Silvestris Americana atau kucing liar Campuran Amerika. Campuran ini menghasilkan kucing yang kuat namun lembut yang memiliki beberapa kesamaan dengan kedua orang tuanya. Tetapi sebagian besar adalah kucing domestik yang dibiarkan untuk kehangatan, variasi warna, dan pola bulu. Saat ini... Kucing American Shorthair masih menjadi salah satu ras paling populer di Amerika karena memiliki banyak sifat yang diinginkan oleh pemilik hewan peliharaan seperti setia, cerdas, dan pemarah. American Shorthair Breed Chart adalah bagan yang mencantumkan berbagai ras kucing dan warna terkaitnya. Bagan jenis kucing rambut pendek Amerika. 5. Kucing hutan Norwegia Kucing hutan Norwegia adalah jenis kucing domestik asli Eropa Utara dan merupakan salah satu ras kucing peliharaan terbesar Kucing hutan Norwegia adalah ras alami yang berasal dari wilayah Nordik Rekor pertama kucing hutan Norwegia di negara asalnya adalah pada tahun 1927. Rekor pertama di luar Norwegia adalah pada tahun 1949 ketika ditampilkan di pameran kucing internasional di Stockholm, Swedia. Terima kasih sudah menonton channel kami, tolong bantu channel ini terus berkembang, dengan tekan tombol subscribe, like dan komentar, serta nyalakan tombol lonceng notifikasi, agar dapat update video terbaru dari kami, dan di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih.